Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah persahabat, dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini persahabat, ya. Kita awali dengan momen yang sangat membahagiakan saat Abang L main bareng dengan Papa Bilar Terlihat sekali Abang Fatih ini bahagia sekali persahabat, Masya Allah Sehat terus untuk kalian dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Terlihat banget ya Abang L Happy banget nih main barang sama papapnya luar biasa doakan juga persahabat ya semoga Abang El menjadi anak yang saleh dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua Amin kemudian juga persahabat ya perhatikan info untuk warga Konoha diingatkan kembali jangan sampai lupa untuk saksikan acara live streaming di Leslar Entertainment YouTube Tanggal 17 September 2022 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di acara press conference product launch of Lesnar Metaverse. Jadi jangan sampai lupa dicatat jadwalnya hari Sabtu 17 September 2022 di channel YouTube Leslar Entertainment pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga persahabat yang perhatikan di IGS Leslar Unscore Entertainment Ini langsung mengabarkan soal kabar trending Acara Sofi Antara kolaborasi Lesti, Nagita, Aurel, dan Sarwenda Ternyata belum 2 jam sudah masuk trending satu. Ini keren banget sahabat Best duet mereka belum 2 jam udah trending satu aja Ini keren dan luar biasa Gokil Bukan hanya trending 1, acara Sofian itu pun trending 2 dan 4 Ini keren banget Kemudian juga persahabat ya kita simak di kabar berikutnya Masih memencidukan di acara lamarannya AAB ini Mulyana Sofian Terlihat Abang L persahabatnya lagi bersama Bunda Lesti Masya Allah kebahagiaan yang kita dapatkan juga Cidukan vitamin saat acara khidmat acara lamaran A.A.B. Mulyana Sofian mudah-mudahan acaranya lancar sampai hari hari bersahabat ya, kita selalu mendoakan yang terbaik dan kita lihat juga bersahabat ya di kabar berikutnya, ini ada momen spesial juga dari Abang Fatih yang Semakin lucu, semakin ganteng, dan pastinya sangat menggemaskan sekali, ya, Masya Allah. Abang El, ini mah penyemangat untuk keluarga Konoha, dan komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akun Instagram Sinda mengatakan, "Masya Allah." Baby mengemaskan Abang Fatih Katanya tuh luar biasa Kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun Murni 546 Mengatakan Abang sampai oleng dibilang ganteng Kayak Abang Bilar Ini keren banget ya Responnya luar biasa Emang dari Abang El Abang El emang anak yang sangat cerdas Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya Kita selalu doakan Untuk keluarga Leslar kemudian berasalabat kita simak juga di kabar selanjutnya ini ada kabar yang sangat ramai banget kemarin mengenai soal the permisi ini konten terbaru dari lesser entertainment kita lihat persahabat diunggah ke its twitter t jam yang lalu ini ada sebuah tentunya pesan dm yang banyak sekali masuk ke fanbase lesser tanggapannya soal the permisi yang lagi seliwuran hari ini cuy Cik, mau tanya soal grup The permisi yang baru dibuat, gimana tanggapannya Cek katanya itu dan kita lihat jawaban. Kita kan belum lihat, belum tayang, belum tahu apa dan bagaimana. Gua beneran nggak tahu itu acara apa ah. ya. Memang banyak sekali orang-orang yang tentunya berkomentar langsung aja mengambil keputusan yang tidak baik. Banyak yang tentunya mengatakan bahwa itu menjiplak memang menjiplak tapi Bapak Bilar sudah menjelaskan Papa Bilar dan tim sudah meminta izin Persabata ya. Jadi jangan tentunya sampai komentar-komentarnya yang selalu menyudutkan. Di sini penjelasan Papa Bilar bahwa sudah diberikan izin Persabata ya. Kita selalu support apapun itu untuk idola kesayangan. Dan mudah-mudahan ya idola kesengangan kita selalu sukses dan lancar apapun yang dilakukan di kolom komentar pun banyak sekali ya. Tentunya tanggapan dan respon dari Aku Nonon Atkon Mozart mengatakan, Hayo Allah yang suka suuzon, pasti mereka tuh udah izin sana sini. Hayo Allah didor sama papap suka riuh tebuguh katanya tuh ya. Sudah tentunya minta izin sudah ada izin dari pemiliknya dan mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, kita lihat juga di kolom komentar berikutnya dari akun Lilis Ansgorkus Mawati 00 mengatakan bahagianya nak Bilar senyum-senyum subhanallah berhasil sukses dalam urusan bisnisnya amin, ada juga tanggapan lain dari Liza Kendal 23 mengatakan, kelihatan kurang tidur ya papapnya L, memang terlihat banget ya papap Bilar Sepertinya kurang banget tidur, masih terlihat sangat capek dan tentunya pastinya idol kesayangan kita selalu memberikan penyemangat untuk warga Konoha. Semoga selalu menjadi contoh baik yang untuk kita semuanya, Dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Leslor tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.